Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kali ini aku mau masak di rumahnya Cici aku Kali ini Cici kita akan masak Garang asam ayam Ayam kampung loh ya dong hmm. Ada bawang merah Bawang putih, kemudian ada lengkuas, ya sedikit nanti tambah rawit. gula pasir, garam, kemudian ada tomat hijau, belimbing ulu, cabai hijau, salam serai dan kunyit. Eh, cabai rawit. Oh iya, satu lagi ada cabai rawit ya. Oke, okay. kita mulai ya. Terus apain ini sih bahan-bahannya? Nah. Cabai rawit disiapkan, Semuanya? tidak usah diiris di Oh, cabai di wule, wule. Karena khawatir pedas ya, jadi nanti anak-anak pun bisa makan di... Terus ini? Di... di gitu. uh, setelah dikupas, kita iris Bawang putihnya Ini di, diiris semua ya bahan-bahannya ya, terus semua ya okay. irisin ya okay. Ini tomatnya berapa ini. ya, Ci? Hmm? Ini tomatnya tadi 5 ya? Hmm. Lampu, apa, belinding wuluhnya 5 Itunya 5 Tomat, yeah. apa, tomatnya 5 cabe hijau Bahannya udah diiris semua Kita Nyalin tinggal tombolnya. mulai masak Oke, kita nyalakan okay. tamponnya ya. Cukup-cukup, untuk penumis 3 cedok ya kamu sampai lagi, kan? sayu dan berbau harum kemudian masukkan ayam daging ayamnya dan kampung yang setelah dipotong-potong kita aduk rata supaya bumbu-bumbunya meresap Gitu? Mm -hmm. semua gitu, ah, semua. ada gula ya. Mm -hmm. itu itu Sistem tadi garam. iya. Gitu. Ya. ini gula pasir. iya gula pasir. bumbu ya harus apa? untuk sedulur hmm. nah jalan aja matang, matang, matang belum ya. matang kita taburi dengan bawang goreng produk nyanya emet yang udah terkena nikmat enak crispy renyah bukan endorse beliau ya. ini selalu membeli tanpa endorse maaf ya ci kita taburi dengan bawang goreng nyanya emet pintar abang pintar iya bagus juga. Teman-teman, inilah, hasil, inilah hasil masakan kita kali ini. Ini garang hasil hasil ayam kampung, kampung. ala nyonya raja. Ala nyonya raja. Nyai belajar di sini. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan dicoba resepnya. Oke. Okay? Pakai bawang goreng, nyonya emas Ini juga nih, pakai yang di atasnya ya, sih ya? ya Udah Bro? Hah? Ini gak gitu? Surut Udah, kita coba Kita coba ya, tapi okay, masukkan kita Hmm. Aku cobain ya. Sumpah Mama. Top Marco top. Ini empuknya pas, Enggak terlalu lembek. Enak, sedap. meresap. Bumbunya meresap.